USD CAD bearish, cari sinyal bearish. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD CAD sedang rebound dengan tertahan di bawah area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.25192, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.25525. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212